Mari kita bersama-sama belajar sempoa aritmatika, saudara-saudara. Perlu kita tahu sebelum kita belajar, kita harus mengenal dulu apa itu namanya sempoa. Ini adalah sempoa, sempoa aritmatika berasal dari Jepang dan dimodifikasi di Jepang untuk belajar supaya lebih lebih mudah. Ya, kita perlu tahu ini namanya sempoa dan apa itu bagian-bagian dari sempoa. Bagian dari sempoa yang paling pinggir ini bingkai sempoa. Ya, ini namanya bingkai sempoa. Kemudian, yang tengah ini namanya pembatas. Ada bagian yang kecil adalah manik-manik sempoa. Kemudian yang ini namanya tiang sempoa. Ada lagi bagian yang paling kecil dari sempoa yaitu yang paling tengah. Ini merupakan titik dari kita mulai belajar sempoa, titik awal kita belajar sempoa.